jangan kembali lagi Udah tondok-tondokan saya gini, siapa yang duluan... Wah... Oke, gimana tadi pen ball-nya? nya gimana? Seru! Seru? Iya dong, tim yang menang! Tim yang menang! Semua di sini kalah! Gila! Kalau offroad-nya, offroad-nya? Offroad-nya mantap! Masih! Saya kasihan sama wasitnya ditembakin! Lu bilang dong, itu. Saya juga harus lagi! Ayo!